Menemani santai bagi kalian saat ini persahabat meminta tentu akan menyuguhkan informasi terbaru dan khabar spesial dari Leslar Di gambar pertama kita awali dengan tentunya momen spesial cute dari Lesti dan Rizky Bilar Ini sangat di Turki persahabatnya, Masya Allah Kedua-duanya bucin banget persahabatnya. Kesayangan warga Konoha, mudah-mudahan rumah tangga Leslar ini selalu bahagia, rukun kembali, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Di postingan ini pun, tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan, di antaranya dari akun Instagram Cinta Tanpa Tak mengatakan. Hai, hey, dua bucin tahu gak sih indahnya cinta kalian itu? Gak cuma kalian yang rasain, tapi kita juga tulusnya cinta kalian. Kita juga rasakan cinta kalianlah yang bikin kita jatuh cinta dan sayang kalian tanpa syarat. Michu Shobeno, tapi kita rela menahan rindu ini. Asal kalian berdua bahagia. Masya Allah, begitu banyak support dan dukungan yang tulus dari orang-orang baik. Dari orang-orang yang selalu setia mencintai Lesti dan Rizky Bila. Mudah-mudahan bersahabat ya, kita juga sebagai pecinta Leslar. Selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian juga bersahabat ya, semalam ada postingan dari akun fanbase Leslar Sweety yang mengunggah permintaan maaf dari bulan lidah mudah-mudahan juga pesraabat kita doakan Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tentunya ingin berniat jahat kepada Leslar kita selalu menjadi garda terdepan dari lesti dan riski bilar berikutnya juga pesraabat kita simak di unggahan Kak Sania kemarin. Asinia ini berada di kota Bandung, sepertinya Bunda Lesti Kejora dan Papa Bilar juga masih di Bandung ya dan sekaligus sepertinya ingin menghadiri acara pernikahannya AAB di Mulyara Sofian yang akan digelar bulan ini, doakan saling terbaik ya mudah-mudahan acara pernikahan Aa diberikan kelancaran dan sukses amin Berikutnya juga persahabat kita lihat nih ada kabar yang membuat kita geram sekali melihat perlakuan laki-laki ini terhadap wanita Ini sepertinya sepasang kekasih bersahabat ya diunggahan Abi Ramzi langsung bersahabat Ada sebuah kalimat yang diunggah oleh Abiramzi di situ Kalimat yang membuat emosi semua orang pastinya Melihat perlakuan dari seorang laki-laki ini yang memukul yang menendang ini kelakuan yang tidak dibenarkan Di situ kalimat yang diunggah biadab apapun alasannya tidak bisa dibenarkan selain pelaku tangkap juga perekam dan orang-orang di sekitarnya Mabes Polri News Divisi Humas Polri itu di namanya oleh Abi Ramzi untuk bisa menangkap untuk bisa memproses orang tersebut yang memperlakukan tidak baik terhadap seorang wanita Postingan Abi Ramzi ini pun juga kembali oleh akun fans Leslar Abang underscore L Disini juga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Di antara dari akun Yani Suryani underscore mengatakan Itu di Malaysia Min, kok aku jadi ingat dedek ya Ternyata ini adalah kejadiannya di Malaysia, persahabat ya tetapi kita semuanya teringat dengan lesti Tentunya doakan saja yang terbaik Semoga kita semua selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan kita lihat juga perselabat ya Ada beberapa tanggapan komentar yang diberikan di antaranya dari akun Leoni2889 Ini mah udah kebangetan, sakit itu, kasihan ceweknya Kita hanya bisa berdoa Semoga tidak ada lagi perlakuan yang tidak baik dari seorang laki-laki terhadap wanita Ini sangat tidak dibenarkan Kemudian juga persahabat ya Kita lihat nih ada sebuah kata-kata bijak Dari Mary Riana Ketika ada orang yang menjatuhkanmu Seekor singa Tidak akan dengan terusik Dengan komentar Domba-domba yang berisik Perhatikan persahabat ya Seorang kesatria tidak akan Berhenti berkarya Hanya karena ada beberapa orang Yang tidak suka kalau orang-orang negatif itu sedang berusaha untuk menarikmu jatuh, itu artinya mereka berada di bawahmu. Biarkan saja, jangan sampai kamu terpengaruh olehnya. Tidak perlu ditanggapi apalagi membela diri, karena yang mendukungmu tidak perlu penjelasan. Dan yang tidak menyukaimu akan selalu setiap dengan hujatan. So, if it's the right thing. Just keep doing and just keep going Biarlah waktu yang akan menjawabnya Biarlah hasil yang akan berbicara Ingat, kamu gak akan bisa membahagiakan semua orang Dan memang gak perlu juga Ya, kamu gak perlu membuat orang bahagia Tapi bahagiakanlah orang-orang yang memang layak untuk kamu bahagiakan Ini kata-kata yang sangat bijak, Masya Allah, luar biasa Mudah-mudahan berselabat ya, kita tentunya selalu bisa kompak terus solid untuk mendukung Bunda Lesti dan Papa Bilar. Selanjutnya juga bersama ya, kita simak diunggah terbarunya Ayah Kejora. Baru saja Ayah Kejora mengunggah foto bareng Bunda Lesti. Ini momen saat Lesti Kejora ini melakukan tentunya adat dalam acara pernikahannya ya, persahabatnya, masya Allah, dan ada love diberikan di unggahan ini oleh sang ayah. Semoga sehat terus, Ayah Kejora. Ayah Kejora adalah satu orang yang tulus, yang sangat Benar-benar sayang, dan sangat menjaga Lesti Kejora, masya Allah. Kemudian juga, persahabat ya kita lihat juga nih kabar yang sangat membanggakan. Alhamdulillah, Lesti Kejora berada di urutan ke-11. Dalam GTMA, persahabatnya Masya Allah naik lagi ke urutan ke-11, mudah-mudahan dukungan semakin banyak untuk Bunda Lesti, tetap semangat, tetap support yang terbaik untuk Lesti dan Rizky pilar Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fatih Update yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru mengenai Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi dibagi ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh